kurang ajar siapa yang bawa otosan ada etika itu Sony lihat-lihat dia pikir dia punya moyang yang bikinin jalan kok siapa po Oto nih? tanya NC Pak Oto nih eh, itu NC Pak Oto itu mah jangan lupa pimpin itu tanggung jawab dia harus woi weh bosan buat apa? eh kakak kakak tau NC ke nih? iya tau kenapa? ah NC sial satu itu dia po. ini ini Oto nih dia injak genangan air nih kotor basa mati semua, bedeng naris masih semua nih basa mati jadi hmm. emosi toh, hmm. kotor kes di pemandu supaya dia terasa emosi, naris bosan, eh. bosan dulu buat apa? Ence, ya? Yeah. Nah kok ini sama foto, beta pun kok kenapa? <laughs> kakak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau